Teguk daripada Allah SWT. Supaya Nabi roya kepada orang ramah. Berarti, Dala ha amah ibadat, ha akidah, Pegenge cara hidup. Ini adalah ayat yang menunjuk katanya, Nabi diperitah supaya beribadat, Hanyu kepada Allah. Jangan syirik dan jangan ada sesuatu yang masuk di dalam Aturi agama atau ia hidup dan sebagainya. Dan aku diperintahkan supaya tetap menjadi dari orang-orang Islam yang menyerah diri bulat-bulat kepadanya. Nah, ini ni hak jelas-jelas kita pun wa ana muslimin. Nah, kita pun mengaku katanya, aku dari golongan orang-orang yang menyerah diri kepada Allah. Muslim artinya orang yang serah semata-mata kepada Allah. Tu maknanya muslim mukmin orang yang benar-benar berimej kepada Allah sebab tu kita orang Islam ni adalah orang yang usaha dengan sedaya upaya lepas tu serah semua urusan kita kepada Allah tu orang muslim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 وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Ayat 91 sampai 93 surah an naml dan akhir surah Kita baca sekali lagi ayat 91 dan 92 untuk kita hitam Ayat-ayat di dalam surah An-Namli pada pagi hari ini. Katakanlah, Wahai Muhammad, Aku hanya diperitah supaya menyembah Allah Tuhan bagi negeri Mekah ini yang telah menjadikannya suci lagi dihormati. Ini sudah pun hurai belakang dah. Dan yang menguasai segala-galanya. Ini adalah jinjan. ...tegok daripada Allah SWT... ...supaya Nabi... royak kepada orang ramah... ...berarti... ...dalah ha amah ibadah... ...ha akidah... pegenge cara hidup... ...ni adalah... ...ayat yang menunjuk katanya... ...Nabi diperitoh... ...supaya beribadah... ...hanyur kepada Allah... ...jangan syirik... ...dan jangan... ...ada sesuatu yang masuk di dalam... ...aturi agama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 mukmin orang yang benar-benar beriman kepada Allah sebab tu kita orang Islam ni adalah orang yang berusaha dengan sedaya upaya lepas tu serah semua urusan kita kepada Allah tu orang muslim sekali so, lagi Allah Taala suruh Nabi riwayat kepada orang ramai wa anatlu alquran dan supaya aku sentiasa membaca al-Quran. Wallah saya pun tak ada pandang sangat bahasa Arab. Qira'ah dengan buku tua-tua pakai buku secara umum, qira'ah ni dia panggil tilawah al-Quran. Tapi kalau baca buku ni dia panggil qira'atul kutub ataupun qira'atul kitab. Kalau buku, ia panggil kira'ah. Kalau kera'ah, ia panggil tilawah. Orang yang baca kera'ah, ia panggil tali. Kita tulis tali, bahasa Melayu tu. Tali, dalam bahasa Arab, ia itunya orang yang baca kera'ah. At-tali. Tapi orang yang baca al-qari, walaupun... ...ada di gunung orang baca Qur'an... ...yang dinamakan Qari. Qari, Qari itu jualan dah itu. Qari'un asal dia. Asal daripada Qara'a. Qara'a maknanya orang tu baca. Qari'un artinya orang yang baca. Sebab tu Alhamdulillah kita... ...masuk di dalam ayat semula ini tak? Iaitu... ...di peritoh, Nabi Raya katanya... ...aku di supaya membaca Al-Quran utamanya Nabi Baca mengajar para sohabat. Bukan Nabi Baca untuk diri dia sorry tak. Yang mengajar Al-Quran ni boleh katakan setiap huruf. Setiap bari. Nabi Baca tak silap. Kepada siapa tu? Kepada para sohabat. Sohabat-sohabat ada setengah-setengah. Ngapa Al-Quran? Semua sunuh qira' sunuh sahabat dengan apa skoda skoda bukan semua sahabat ingat qira'ah tak tapi umumnya sahabat-sahabat nabi ni adalah orang yang rapat dengan cara nabi, dengan hidup nabi dengan sunuh nabi alhamdulillah kita pun diberi macam tu waktu qira'ah ni kena wia di dalam tubuh kita nabi royak dalam hadis yang bermaksud Siapa-siapa yang tidak ada qira'ah dalam jiwa dia, dalam hati dia, dalam tubuh dia nah. Supa dengan rumah gobek. Supa dengan umuh Umuh nak runtuh. Apa tahu lagi orang yang tidak ada langsung qira'ah. tak ngapa surah tu, tak ngapa surah ni. Hak tu pun tak pandai, patu so laginya orang tak pandai baca qira'ah langsung. Ini ni nitok ni korang jangan ada di dalam masyarakat kita orang okay, tak pandai baca qira'ah. Orang Islam tak pandai baca quran umur banyak dah kalau dia budak-budak tu boleh boleh kira-kira dia umur muda lagi ataupun dia budak lagi dia ada tengah-tengah ngaji. kena asuh dia kena uh, sokong dia supaya dia mengaji quran baca quran tapi kalaulah orang-orang tua umur banyak dah tak pandai baca quran oh sangat rugi orang tu nah sangat rugi semayan boleh jadi semayan hari-hari tu baca surah anak pandak surah kulhu Allah alya nah ambil surah pandak-pandak baca dalam semaya dia lepas tu hok panjang-panjang dak mintak Jadi, setiap orang Islam kita ni pandai baca quran jangan beli quran tok dalam mari tak tak baca tahong pun tak beso buka sekali quran Allah nah insyaallah tak ada lah dalam dalam masyarakat kita masa-masa itu oleh itu tuha katanya sesiapa yang menurut Pertunjuk Al-Quran dan beramah dengannya. Nah, ini yang terjemuh. Dia masuk di dalam ayat ini lalu. Iaitunya. Sikit dah. Eh? Wa an atlu Al-Quran ay ala nasi ubaliruhum iya. Iaitunya. Aku diperitoh supaya baca Al-Quran. Iaitunya. Eh, baca kepada orang ramah. Dan aku sapa Al-Quran eh ini kepada orang ramah. Siapa, sesiapa yang mengikut ataupun menurut pertunjuk al-Quran dan beramal dengannya maka faedah perbuatannya itu akan terpulang kepada dirinya sendiri artinya apa nabi ni apabila dia baca Quran dia riyak sesorah ajaran daripada Quran kepada orang ramai pada waktu itu maksud di dalam ayat ni iaitu siapa-siapa yang dapat hidayah daripada al daripada Allah Subhanahu wa taala melalui al Nabi maksud di sini Yaitunya, nabi kat, uh, apa ni ulama mai duduk hurai katanya li uswatun birrusulil ladina uh, anzaru qaumahum wa qamu bima alaihim min ada'ir risalati ilaihim wa khalasu min uhdatihim wa hisabi umamihim 'ala Allah taala. Siapa-siapa yang dapat Pertunjuk daripada Kro'eh Maka orang itu dapat hidayah Pertunjuk untuk diri dia sendiri Dan sesiapa yang sesak Maka katakanlah kepadanya Sesungguhnya aku hanyalah Seorang pemberi amaran Jadi Nabi tak ada bangkap, Tak ada paksa orang Orang dia nak sesak Nabi tak ada paksa Katanya kalau dia munuk nak mari duk dia dalam Islam. Kalau dia mu tak tak duk dalam Islam aku nak bunuh kau nak warga nak warga ni Sebab itulah Nabi banyak katanya aku ni adalah sebagai contoh contoh rasul-rasul yang memberi amaran kepada kaum mereka pada zaman dahulu. Dan rasul semua sudah pun menunaikan tugas tanggungjawab menyampai risalah. Risalah ni artinya Ajari ajari daripada Allah kepada semua manusia dan serah ha hisab ataupun ha hitung amale macam-macam mana -macam anu, serah kepada Allah Taala nak we surga kau nak we neraka kau wallah wallah alam tulah nabi-nabi rasul-rasul dahulu pun, lagu tulah supaya kita zaman ni juga tok guru baba ustaz dia ngajar, dia sapa, sapa, sapa, sapa. Tapi bukan di paksa orang. Okay, supaya... Ambil. Gapoh dia di ngajar. Paksa ni tak boleh. Dia kena... Royak tulis sapa. Lepas tu orang nak ambil setakat mana. Allah Wallahualahualah tu pakas roh. Itulah dasar Islam. Maknanya tak ada paksa okay. orang. Apa tau lagi? Orang-orang kafir. okey orang kafir... Yang dia percaya kepada ugamu dia, Pegangnya dia, Kita nak pergi paksa tak? Deh. Tapi kita cincu dia, Supaya dengan kosanah, Saya ada gambar okay, ha Islam ni supaya kita kosanah. Cuba kita perhati tak? Orang okay, yang buat, nang buat nak Dia buat tak panjang ini. Telak kosanah tu lebih kurang daripada sipwi. Dia bayar maha itu, Kata saya terotak. Saya misal katanya, Dia kosanah mutu kosena kereta kosena gapo, Khususnya saman, Saya misalnya Dia nak buat lagu mano Nak jadi kosena dia tu Molek, orang beli Haa, ya dia kena cari Dia ya kena mikir Kena mikir nak buat lagu mano Nak jadi Apa yang khususnya nasib We Okma ok, Dala saya tahu Dia berasa nak beli Benar yang khususnya Supaya juga Dengan kita Islah ni Ngajar orang royak kepada orang kena rakyat molek, dan kena, jadi, kena dengan tepat masa, dan pesan orang. Boleh jadi, ngajar orang yang kerti dah. Ia ya tak sama dengan ngajar orang yang tak kerti. Ngajar budak nak ngajar, supaya orang tua tak leh. Ngajar pandi acon, orang ilmu banyak dah. Kita nak pergi keceh, pesan slow, slow, slow tak leh. Dalam orang wicakan, kita kena kecek wicakan. Orang kampung kita tak boleh kecek wicakan tinggi sangat, tapi kau kau gi, Sebab apa? Orang radang tinggi dah ilmu banyak, dia tak ada nak kepada hurai banyak, dia nak kepada isi hak berenang. Dia nak macam tu, tapi weti orang ramai, dia nak kepada ada nakal-nakal suka-suka. Sebab tu orang ngajar tak weti, kalau dia ngajar wicakan orang ngata nya menyatu. Tapi kalau dia bubuh wah nakal, wah suka-suka orang duduk le bawah suka ha ha ha ha. Hak dah wah. Wah gapo? Wah gelatek panggil. Nak gelatek orang ramah supaya gapo? Benar hak duduk dok royak-royak royak royak. Dia sangkut dengan cerita tu, bari tu go tu Tapi isi hak ya kalau dia kira berapa persennya hak ilmu sungguh. Sebab gapo? Sebab orang duduk ramah tu ada lelaki, budak, orang tino, orang tua, orang ngaji, orang tak ngaji. Orang, orang nak dengar dia Alhamdulillah Sebab tu Kembali kepada ayat ni semula Ngajar-ngajar orang ni Supaya dengar kosanada Nak buat lagu mana nak berjadi Sedap Kita dengar orang ngajar Dan pahagia Pahagia Pahagia Pahagia Pahagia orang ngaji pulak Jangan jeniro Jangan mari Pak ada pejab Tidur Kerong Kerong Sudah-sudah orang wisala Oh Oh tu ya free Terus bismillah tu dia dengar molek. Gua tengah-tengah dah tahu apa sekarang. Gua gila aku Sebab itulah. Ha hidayah yang Allah Taala bagi kepada orang ni. Yang nok di orang nok. Nok hak sebenarnya di orang tu kan nok, nok. Hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang hak tak se walah lagu-lagu mana you talk see. Sebab dia tak set sebab apa roh dia liang akal fikiran dia dia tak dulu lagi aku tak sedap terima ni aku nak dengar saja tak set terima apa bukan sikik dalam sangkum kita orang jadi pasal itu siapa dengar gelas ni kalau dia kita buka mulut dia kita ambil air kita bubuh boleh tapi dia orang terak terak lah. nak buh lagu mana royaklah Beribu kaya pun. Sebab ia tak seterimu. Hatu sebab itulah kita kena minta semua. Supaya Allah Ta'ala tamah ilmu kepada kita. Rabbi zidni ilma. Doa. Nah Allah Ta'ala sendiri mengajar Nabi. Rabbi zidni ilma. Wahaitu haiku tamahkanlah ilmu kepada aku. Apatah lagi. Nga kanak kita. Nga dengar. Baca. Nulih. Perhati. Tanyu tanda katanya jala dah tu orang tu nak sungguh tapi ada orang taksi orang ajak dah kadang-kadang free we market we we we, we lagi ha we nasi kotak lagi free ke kepada dia pisik tapi dia, dia tak taksi dia tak pergi dia tak terima ha tu ajari Allah yang Allah Taala bagi kepada siapa-siapa insya-Allah orang tu akan dapat petunjuk yang sebenar akhir sekali وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُّرِيكُمْ آيَاتِهِ <فَتَعْرِفُنهَا> Perkata, eh, Alhamdulillah. Banyak di dalam Al-Quran. Akhir dengan surah ini pun, وَقُلِ Dan katakanlah, Wahai Muhammad, segala puji tertentu bagi Allah yang melimpuhkan nikmat nimaknya yang tidak terhitung. Allah, nah. Banyak yang Allah Ta'ala beri kepada kita dengan kita tak sedar dan tak tahu katanya banyak sayurikum ayatihi fata'rifunaha io akan perlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaannya supaya kamu dapat mengetahuinya dengan jelas nyata dia akan tunjuk tuhan jani kepada manusia ni dia akan tunjuk tuk yuk, tuk semai Benar-benar kadang-kadang tak berlaku Tak tunjuk lagi pada zaman dulu Kepada manusia Kepada orang-orang Boleh jadi orang duduk menetek Tapi apa benda Allah Ta'ala tunjuk kepada dia Benar-benar sebenar Masya Allah Benar-benar orang manusia kon, Baru-baru jalan Ini Allah Ta'ala raya katanya Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim Hatta yatabayanu annahu haq tu hair katanya kami akan tunjuk kepada manusia tu sama ada benar, pada benar-benar hak -benar, dia tengok langit matahari bulan bintang pokok kayu nate tanoh gotu-gotu ni jala tu tu yang panggil ayat ayat bukan ayat yang dibaca tapi ayat yang ditengok yang dilap, yang didapati yang dirasai wa fi dan dalam diri mereka itu sendiri Kadang-kadang kita yang dapat hidayah, harap. Supongan melaikat hidup bisik di telinga kita. Gotu, goning, gotu, goning, gotu, goning. Ini, cik katanya orang tu orang yang dapat ilmu yang betul daripada Allah Subhanahu SWT. Sebab apa tu? Sebab hati dia cuci, jiwa dia bersih. Serta dengan dia nuk kepada benar, kepada jalan yang betul. Alhamdulillah. ni Allah SWT dah tunjuk kepada kita, harap. Wa ma rabbuka bighafilim amma ta'malun dan Tuhanmu tidaklah lalai akan segala yang kamu lakukan. Tuhan tak biasa lalai dan tak biasa galak. Hak manusia duk buat. Satu minta maaf dah masa saya tak tengok sama ni masa habis dah. Tapi ada satu pepatah daripada email Ahmad. Email Ahmad dia bersyair dengan satu satu big syai eh. saya bacalah kepada kita idza ma khalaw tadharu yawman fala taqul khalawt walakin qultu alayya raqibun Wala la tahsaban Wala anna sa'atan wa alayhi alghibu ni oge-oge okay, okay. Ya bahasa arab ya luxing dengan syai eh syai Maksud diara saya tak sewe jadi nampak pak dek kek saso -so, saya sudah pun terjemuh berkata ime Ahmad bin Hanbal Rahimahullahu ta'ala Apabila engkau melalui Masa suatu hari jangan engkau berkata Masa sudah berlalu tetapi katakanlah Allah sentiasa mengiringiku. Walaupun pernah naik telawan, janganlah engkau berkata walaupun pernah naik telawan, janganlah engkau berkata walaupun pernah naik telawan, janganlah kita semua menjawab diri kita bahwa Allah di setiap saat jangan engkau menyangka Allah lalai walaupun satu saat karena tidak ada seorang pun yang tersembunyi daripada Allah tengok tu artinya kita mengaku bahwa Allah taala tak lalai walaupun sepa, walaupun satu walaupun sedetik. Allah sentiasa melihat dan tidak ada seorang pun Yang tersembunyi Maknanya dapat lari daripada Allah SWT Ini adalah Kata-kata ime Ahmad Yang Ibnu Kathir Bubuh di dalam tafsir dia tak, Sebagai rekah Akhirnya suratul namli Iaitunya surah sumuk Insya Allah esok hari Kalau tak ada uzag apa Kita akan masuk di dalam Suratul Qasas nah, Dan muqaddimah dia Serta apa yang terkandung di dalam surah Al-Qasas. InsyaAllah. Wa salallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.